Terupdate dan terhangat seputar Leslar, tentunya. Baiklah, meresap oleh selari manapun, kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini. Tentunya spesial banget di sahabat ya luar biasa, kita keunggah pertama ada sebuah unggahan dari Papa Daniel yang tadi sore mengunggah sebuah postingan foto bersama. Sang calon mantu, Si gelisnya cantik tidak Wow tentunya persiapan Kayaknya sudah Dipersiapkan oleh keluarga Abang Bilang Untuk perayaan hari ulang tahun Lesti persahabatnya Tentunya dalam postingan tersebut Ada kalimat caption yang dituliskan oleh Papa Daniel di situ mengatakan captionnya terserah, katanya ya. Tentu ada komentar dari Bang Bensi Kumbang, "Persahabat ya, di situ mengatakan, 'Ups, anak yang udah di-follow, menantu masih belum di-follow ya, Pak.' Tuh, persahabat ya, ini kegeserkan dari Bang Bensi Kumbang yang selalu goreng-goreng tentunya, tapi membuat kita ketahui bahagia. Persahabat ya, doakan yang terbaik, mudah-mudahan kejutan malam hari ini membuat kita bangga dan bahagia." Selanjutnya para sahabat, sini kita lihat ada momen spesial perayaan hari ulang tahun Lesti tahun lalu di Indosiar Yang mana surprise langsung diberikan oleh Rizky Bilar dengan membawa bunga dan memberikan kado sepatu Para yang luar biasa, ini momen yang tentunya membuat kita bangga Apalagi mereka memakai baju warna merah para sahabat, ya Kapel yang tentunya membuat kita semakin yakin kepada Lesti dan Bilar yang selalu memberikan kebahagiaan untuk fansnya dan akhirnya terbaik mudah-mudahan malam ini kejutan yang akan diberikan oleh abang bilar untuk lesti mudah-mudahan ada kejutan yang paling bahagia unggahan tersebut juga telah di-post oleh akun Instagram rasa underscore lesti dua empat lar ada kalimat caption juga yang dituliskan ini ulang tahun dedek tahun lalu Kira-kira ntar malam dapat kejutan apa ya, dedek Lesti? Ah, agar harus membegadang, tuh para sahabat ya, siap-siap begadang. Mudah-mudah ada kejutan, malam hari ini tentunya pastinya bakal ada surprise yang luar biasa dari sang calon suami. Untuk sang calon istri. Dan berikutnya para sahabat kita lihat juga, yang mana Lesti sebuah postingan... Video persahabat ya, yang mana iklan dari Direklesi juga seguruar biasa. Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu lancar untuk. Usaha yang dilakukan oleh Dedek Lesti, para sahabat yang luar biasa. Mudah-mudahan apapun yang dilakukan oleh idola kita, tentu kita tetap dukung dan tetap support hingga mendoakan yang terbaik. Dalam persaingan ini sangat luar biasa, Masya Allah cantiknya. Mudah-mudahan Lesti selalu memberikan kejutan bahagia untuk kita semua, para Fans. Selanjutnya kita lihat juga ada sebuah kabar yang mana di sini baru diposting oh sahabat ya dari IGS-nya Om Kevin Firmansyah yang mengunggah sebuah postingan ayah Kejora yang lagi memvideo oh sahabat ya ada sebuah bengkel yang tentunya dalam bengkel tersebut diputar lagu lesti Kejora Di sini kita lihat sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Om Kevin Ed Ayah Kejora terharu pas ke bengkel mendengar lagu Dede Lesti Kejora tuh para sahabat, ya Bangga pastinya mudah-mudahan selalu ada surprise kejutan yang diberikan dari keluarga Leslar Postingan tersebut juga telah repost oleh akun sahabat Leslar Taiwan Ada kalimat caption juga yang dituliskan bangga ya pak masya allah kita juga sebagai fansnya bangga pasti luar biasa kebanggaan kita selalu membuat kita bahagia persahabat ya berikutnya kita lihat juga di sini ada sebuah unggahan yang menunggan spesial banget persahabat ya kita lihat aja kabar terbaru dari bang Aril yang memposting abang bilar masih lanjut syuting malam ini persahabat ya masih di lokasi syuting. Dan mudah-mudahan selesai syuting pastinya Akan ngasih kejutan bahagia Untuk sang calon istrinya persahabat ya yang akan berulang tahun Siap-siap begadang malam hari ini Jam 12 malam Pastinya bakal ada kejutan Yang sangat luar biasa persahabat ya Dan kita lihat juga keunggah berikutnya Masya Allah luar biasa makin bangga Kepada Leslar Lovers Yang mana ada sebuah info di sini sahabat ya Leslar Lovers Tangerang akan mengadakan syukuran ulang tahun Lesti Kejora di persahabatiah ya. 5 Agustus berbagi nasi kotak dan masker nih luar biasa lokasinya di BSD Serpong mudah-mudahan apapun yang dilakukan oleh Leslar, selalu kebaikan dan selalu mendapatkan keberkahan sahabat, ya doakan tetap kompak tetap solid selalu mensupport Lesti dan Bilar kita masih menunggu kejutan selanjutnya persahabat menebu dana kabar baik dan kabar bahagia selanjutnya. Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan kabar terbarunya. Bagaimana tanggapan kalian sahabat mengenai informasi tersebut silakan berkomentar bagi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.